Siapa yang tak kenal dengan Dubai? Salah satu kota di Uni Emirat Arab ini adalah kota paling gemerlap di dunia. Kota megah yang terletak di sepanjang pantai Tenggara Jazirah Arab ini memiliki seorang pemimpin bernama Sheikh Muhammad bin Rashid Al di mana kehidupannya selalu menjadi sorotan dunia. Tak terkecuali putra dan putrinya, salah satu yang paling dibingungkan adalah Seihamahra. Tak hanya karena pesona kecantikannya tapi juga kehidupannya yang mewah. Berikut empat fakta menarik tentang Putri Sultan Dubai, Seiha si Mahra. 1. profil Seiha si Mahra memiliki nama lengkap Seiha si Mahra binti Muhammad bin Rashid Al Maktum. Dia adalah anggota keluarga Pangeran Dubai yang merupakan putri dari Sheikh Muhammad bin Rashid Al Maktum yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri Uni Emirat Arab saat ini. Seiha Mahra lahir pada tanggal 26 Februari tahun 1994. Kecantikannya merupakan paduan Arab Darah dan Yunani. Selain berdarah Arab dari sang ayah dan ibunya memiliki darah Yunani, ia merupakan satu dari enam istri Syekh Muhammad yang juga menjabat sebagai wakil presiden Uni Emirat Arab. Karena berdarah Yunani, tak heran ia memiliki nama panggilan Kristina saat masih kecil. 2. Latar pendidikan dan pekerjaan, wanita 27 tahun menghabiskan masa sekolahnya di Oxford, Dubai. Saat masih berstatus pelajar, ia mulai tertarik dan belajar berkuda dengan penuh semangat. Sesudahnya ia mengambil sekolah tinggi bisnis di Universitas Said Uni Emirat Arab. Setelah menyandang gelar sarjana, ia segera bergabung dengan tim ayahnya untuk mengembangkan kemajuan Dubai, seperti dalam hal pembangunan dan perdagangan. Sebagai wanita berpendidikan, dia cukup menyuarakan hak-hak wanita yang lebih luas. Termasuk dalam bidang pemerintahan. Hal itu karena proporsi peran perempuan dalam pemerintahan sangat kurang. Karena perempuan di sana sebagaimana umumnya gambaran budaya di Jazirah Arab. Jika perempuan dianggap tidak perlu masuk ke dalam urusan kenegaraan. Sebagai putri kerajaan. Ia membangkitkan kepedulian sosial dengan membangun sebuah sekolah khusus untuk anak perempuan yang didanai langsung dari keluarga kerajaan. Tak hanya itu, Seiha Mahra juga aktif berpartisipasi untuk kesejahteraan anak-anak di Dubai. Meski menariknya di balik gaya feminim dan elegan, se orang Seiha Mahra, rupanya ia tergabung sebagai anggota militer Uni Emirat Arab. Tak tanggung-tanggung, guna mendapatkan pelatihan kemiliteran yang nyata. Seiha Mahara juga mengikuti pendidikan di Akademi Militer Kerajaan. 3. Gaya hidup. Kekayaan keluarga Pangeran Dubai ini dikabarkan mencapai lebih dari 40 miliar dolar atau jika dirupiahkan setara dengan 578,8 triliun rupiah. Seiha sendiri diketahui menghuni rumah Bakistana dengan harga hunian mencapai 120 juta dolar atau seharga 1,7 triliun rupiah. Sementara itu, Harta kekayaan Seiha Mahra diperkirakan sekitar 1,2 miliar dolar atau setara dengan 17 triliun rupiah. Memiliki kekayaan yang melimpah, Seiha Mahra dengan mudah memenuhi hobi mahalnya. Sedangkan hobi mewahnya adalah berkuda yang sudah dikuasainya sejak sekolah dulu. Aksinya, Seiha Mahra memiliki 11 ekor kuda dengan harga kuda termahal yakni 3,6 juta dolar AS atau jika dirupiahkan setara dengan 52 miliar rupiah. Sedangkan untuk perawatan kudanya, Seihamahra Mahra menghabiskan budget hingga 4 juta dolar dalam setahun atau sekitar 57 miliar rupiah. Selain hobi berkuda, Sika Mahra juga termasuk pecinta fashion wanita, dan dianggap salah satu yang terbaik di Timur Tengah. Sementara di media sosial, ia juga selalu aktif membagikan potret keseharian dirinya yang tak jarang menampilkan gaya hidup mewah ala sosialita Arab. Koleksi mobil kekayaan melimpah membuat seihamara juga tak sulit untuk mengoleksi sekian supercar mewah tak hanya berharga selangit namun beberapa diantaranya adalah mobil edisi khusus dan terbatas seperti mobil LaFerrari seharga 2,1 juta dolar atau setara dengan 30 miliar rupiah lebih mobil yang diluncurkan pada tahun 2013 ini hanya ada 499 unit di seluruh dunia tak hanya itu Mahram juga memiliki kendaraan McLaren P1 seharga 1,5 juta atau lebih dari 16 miliar rupiah. Mobil ini adalah edisi terbatas yang dibuat hanya 375 unit.